Udah berapa bulan? 4-5 bulan gue mau bikin video Ini gue baru dapet lagi part uh, Part lama ke sini. Real PC Real Spring Dari keluarin eh uh, Ini dia udah keluarin lama Kayaknya tahun kemarin ya uh, Gue nggak pernah uh, Maksudnya kemarin emang nggak nyari Karena nggak terlalu tertarik Tapi kemarin nyoba-nyoba penasaran juga sih ya Ini... Uh, kita coba buka, ini baru dapet kebetulan ada teman gue yang tercinta, Kenny dia kayaknya apa, mau pensiun kali ya dia beli barang refty banyak tapi nggak dipasang jual-jualin yang satu ini dilempar ke gue nih gitu. hari ini hari Selasa kita buka nih ya, kita unboxing uh, harganya lumayan Rp 470.000an harga retail buat di Indonesia Nah lumayan dapat box sih, dia dapat 3 set, dapat 3 set dan uh, ini ada ininya sih, ada dia ada macam-macam ininya nih, warnanya, tapi gue gak pernah dipindahin dulu karena belum dipasang warnanya ternyata, ini ada, oh ada yang empuk, empuk juga, tapi oh lebih keras sedikit, dan ini lebih keras. Jadi kayaknya hitam, empuk, kuning, medium, merahnya keras. Ya mirip kayak komo sih, hitam juga lebih lembek sih ya. Ini gua akan cobain bentuk pernya agak-agak aneh nih. Bukan aneh sih, dia bentuk pernya ini ada rapat di tengah nih rapat di tengah, panjang jadi progresifnya itu kalau biasa progresifnya sini tuh dia lebih rapet ini lebih lenggang cuman ini rapet bener, bener rapat bener sih gitu loh uh, persis kayak pernya yang baru dia juga, tapi ini lebih pendek lebih keras sih yang yang lupa namanya apa ini per apa ya, mau punya, eh uh, sorry uh, ref punya, dia lebih pendek dan ini harus pakai retainer yang 6 cm bahwa ringnya habis banget nih gitu loh dia punya nya, nah ini, ini ada rapetnya nih di atas ini itu ada rapatnya, rapat banget jadi ya lu tau lah, kalau rapet begini kan sangat-sangat anti nah uh, sekarang ini gua pakai per uh, depannya yang refg punya yang merah, yang hard dia ada 2 kan hard sama uh, soft gue pakai yang hard, gue pakai yang soft tapi tempat kurang enak gripnya, gue pakai yang hard sekarang. nah yang belakang gue masih pakai Yokomo punya yang lama, yang yang memcheck gue lupa tim baru tuh ya, yang renggangnya macam macam nah, Gue pakai itu sekarang, gue pakai yang mananya juga gue lupa karena udah ganti-ganti pered dan gue nggak tau namanya. Karena <tuk> itu dinamain tuh, udah pindah-pindah deh, udah itu hampir per udah setahun, per dua tahun tuh ya. Jadi udah gak inget, cuman gue ingetin pasangannya aja sih gitu Nah ini selain box Oke okay lah untuk harga 470.000 Tiga set dapet boxnya bagus Spring box ready Nah ini dapet juga manual ini Oke okay, ini ada manual ini Ada color chartnya Yang gue mungkin nanti gue tempel kali ya Nggak mungkin bahasa Jepang juga kali nggak mungkin bahasa bahasa Jepang pasti gue pakai bahasa yang bahasa Inggris ya gak? bahasa Inggris nah ini applying to way uh, reversible used to various tune oke okay. spring initial kalau yang oke okay, yang item itu medium kuning hard medium medium hard sorry yang merah tuh hard nah ini dia based on surface grip sama rear weight with body dia perhitungannya itu 800 900 800 8,5 kalau nggak salah gue punya sekitar 8,5 an ya medium hard sini maksudnya kalau surface gripnya uh, mid mungkin pakai masih medium hard ya ini kombinasi gue agak bingung sih cuman dia ada 100 sini ini kan yang tadi gue bilang nih yang tadi uh, pernya kan ada ada ada spring ada ada ini tengah-tengah ya, nih. Ada kerapatan nih di tengah-tengah ini. Nah ini dia ngejelasin di sini nih. Dia ngejelasin contact lens up by rising center of gravity of spring the drop of the suspension in in the the kicking out feeling stronger. By, oh kalau itu posisi di atas Sen, uh, di atas, yang rapatnya di atas dia, jadi di atas uh, off-center gravity nya itu the drop of suspension is induced and kicking out feeling is stronger jadi kayaknya pickup speed lebih cepat nih nah by lowering the center of gravity of spring excessive suspension, movement and suppress stability increase the low grip oh, oke okay. Jadi kalau yang rapatnya itu di bawah dia nambahin grip buat uh, stabilitas uh, pada surface yang yang gripnya lo kalau nggak salah nih, gua salah juga. Inggrisnya eh hey, 12 nggak bisa lah. <laughs> uh, ini dedicated spring untuk concentrate road and tile roads. Oke okay. uh, untuk surface nya semen sama ini uh, tile keramik ya keramik. Kok dia nggak bikin buat uh, aspal ya, <tuh> Tapi ini mesti disimpan. Uh, kita cobain. Ini dia ada tulisannya juga. Placement dari ininya medium hard sama ini. Ini kalau kecampur sih wasalam karena belum dia Oke entar kita cobain, habis kita cobain kita tes ya, oke? Okay. Oke nah, okay. kita ini dulu ya kita tandain dulu. Bahaya nih kalau nggak tandain kita nggak tahu model kanan kirinya. Uh, sekarang lumayan banyak pemain-pemain baru nih di JRA lagi lumayan nih masalah lagi masa-masa pandemi gini pemainnya justru nambah <laughs> ya kita semua juga main semua jaga protokol kesehatan sih jaga uh, jarak, -jarak. Uh, terus terang tahun ini tuh awal tahun agak nggak mengemirakan karena uh, salah satu teman kita meninggalkan kita dengan cepat karena pandemi ini sih, uh, namanya Rio Rio. Itu salah satu orang yang memperkenalkan gua, mau uh, dia yang pertama kali nyamperin gua waktu gua zamannya masih di Sun City. Dia nyamperin gua lagi masih CS, kenalin, kenalin diri, ngajak ke grup media waktu itu masih zaman DZD masih aktif semua. Uh, dia salah satu satunya yang, yang kali baik banget, ketika orang lain semua pada cuek-cuek aja sih terus terang emang dunia drift ini, aksi drift ya dunia aksir drift ini, tiga tahun terakhir itu agak berubah banyak orang lebih, lebih lebih lebih welcome lah ya, ketimbang kayaknya waktu gue pertama kali itu 2016 itu orangnya agak cuek-cuek gitu ya saya kompetitifnya tinggi banget, jarang bagi-bagi share-share pengalaman gitu ya gue juga gak ngerti kenapa, tapi yang sejak sekarang ini dua tahun ini oke lah, mungkin karena berasa kita nyari pemain, bukan, bukan nyari pesaing, jadi nyari driver biar komunitasnya agak banyak ya kita bersaing mah wajar di ini ya, tapi ya kalau lagi buat pertandingan ya kita temen, share share semua, share share settingan uh, gitu. Dan yang baru-baru ini karena mereka ini kita udah berdapat jadi settingan dasar tuh udah, udah udah lebih lebih lebih gampang lah jadi untuk mainnya aja lebih lebih mudah nggak kayak dulu dua tahun yang lalu tuh kita sendiri aja nyeting aja masih setengah mati buat main kita aja sendiri ya sekarang udah jangan banget lah nyeting. Tuh. dan yang menariknya ini ini brand baru Revdy ini uh, bilang bisa, bisa dibilang ini produk uh, sub uh, pengganti lah ya bukan pengganti jadi yang menambah ragam brand Axirift. Nah, Dah rapi semua sudah tertek aman habis ini kita cobain ganti ya kita cobain ganti untuk uh, ininya. Ini juga ada dua slot kosong lumayan gue bisa buat misi yang ininya nih. Ini gue punya per. Oke, okay, uh, dia bilang kita 850 ya uh, 850. gue punya lupa gue 850 gitu, kayaknya gue mau coba pakai medium dulu Tapi gue mau lihat dulu uh, kit gue sampai segimana ketika uh, pakai per ini tuh jatuh ke belakangnya Jadi kita akan lihat uh, posisi shocknya sih yang penting Saat ini gue pakai, gue nggak tau nih pairing mana nih. Uh, ini kalau nggak salah sih pair emang yang belakang. Tapi kan ada yang progresif yang jarang-jarang ya. Gue pakai yang uh, rata biasa tapi agak lebih keras. Kalau ngeliat kerasnya ini, harusnya sih medium ya. Harusnya medium, bukan yang ini, bukan yang. Ah coba, coba ini dulu deh. Coba yang medium dulu deh. Jangan medium hard. Gue akan coba di medium hard dulu ya. Oke, ini medium height harusnya kita coba dulu dengan posisinya di atas karena kebetulan kalau kita lihat ya dengan pair yang lama tuh bawaan Yokomo pair tingginya sama tinggi pair sama jadi ee, posisi retainernya nggak usah dirubah dulu sih ya enaknya ya. resetnya ikutin dulu ini gua akan coba e, yang atasnya sih dia ini kan dibilang kick up speednya lebih oke okay. Gua shock masih setia pakai axon, uh, hanya ada gue modifikasi sedikit bahwa axon bawaannya itu karetnya gua ganti pakai yang punyanya Yokomo yang biru dan gua pasangin sekarang pasangin shock guide nya punyanya TM yang katanya udah nggak beredar lagi katanya sih udah udah abis tapi ini jauh lebih stiff enggak goyang sekali udah masih oke okay. bocor leak sedikit ada tapi oke okay lah ya, namanya juga karet 51 ya, single, single, uh, single seal pasti bocor gitu, pasti ada rembesan. Kalau ngeliat tingginya sih, nggak uh, terlalu beda jauh ya. Kalau ngeliat tingginya mah nggak beda jauh, gitu sih. Dari yang apa, dari yang lama itu nggak tahu beda jauh. Kita akan coba di sini ke track, eh, rasanya seperti apa, oke. Okay. Oke, okay, sampai. tadi gue baru dibuat uh, fair balik ya kalau lihat ini yang ini gue ngerubah gue merubah ini awal gue pake yang di atas lalu gue pindah ke bawah nih Lihat efeknya lumayan yang atas ini efeknya dia pick up cepat-cepat. ya cuma kalau udah buka angle agak-agak pelan tapi kalau yang bawah lebih stabil ketika bawah itu eh uh, speednya speed-nya lumayan uh, enggak, tentunya yang dia atas itu cuman dia ketika kita udah jalan tuh grip-nya lebih stabil sih. dan eh uh, setengah apa uh, ketika udah side Angle dapet kita ngegas itu tuh lebih lebih lebih lebih percaya diri lah lebih oke okay, oke okay banget oke okay, eh uh, simpulannya eh uh, springbok ini eh uh, gue pakai yang medium, juga medium hard, medium aja lumayan kok enak, lebih stabil sih, lebih stabil kalau emang lebih, lebih lebih cepet ketimbang daripada frame biasa ya, karena mungkin karena dia progresifnya ada di tengah dan ribunya oke, okay. <tip> uh, gue belum coba yang medium hard sama hard sih karena di sini referensinya dari berat, bukan dari tipikal bukan tipikal surface ya karena dia ini berat-berat uh, belakang -berat mobil jadi rasanya sih itu sih harusnya uh, per itu, spring itu harusnya berdasarkan berat mobil sih ya jadi kebutuhan berat mobil itu apa ya harusnya sesuai dengan intunya sih kayak mobil AC juga kan, karena dia ada berapa berapa kilo-berapa kilonya kan uh, recommended? recommended pair ya. uh, gitu aja Uh, nanti gue upgrade lagi untuk yang lain-lainnya